Hai, hai, hai, everybody! Welcome back to my channel, Balik lagi sama gue di sini. Yang pastinya, dia channel yang selalu memberikan info-info terupdate nih dan tentunya membahas seputar dunia ya Teres, oke, sebelum gue lanjutkan, tentunya gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu, dan semoga aktivitas kalian juga semakin lancar. Oh, oh! Oke, okay, langsung dikasih skater 5 sekaligus. Tapi nggak tahu ya, biasanya kalau scatter 5 itu hasilnya tidak memuaskan, tapi siapa tahu ya. Eh uh, Tebakan gue salah. Jadi, yang mudah-mudahan sih hasilnya memuaskan ya di skater 5 ini. Jadi, ya adalah kita sambil pemanasan-pemanasan terlebih dahulu nih ya. Habisnya dengan polinomial yang kasusnya simple nih ya. Semoga mudah dipahami buat kalian para slotermania. Dan juga semoga pola-pola yang gue bagikan ini bisa bawa hoki ya Buat kalian semuanya nih Oke okay. Dan buat teman-teman yang udah hadir di sini Terus jangan di skip videonya Pokoknya simak-simak terus videonya ya Biar gak ketinggalan info-info Dari gue di sini nih pastinya Aduh dikasih nih senisa ya Mudah-mudahan sih gak jong hasilnya ya. Di sini masih ada sembilan skin lagi. Ayo cakep kasih kasistro dulu. Nice, lumayan lah ya top global kali dua nih. Yang penting connect ya. Oke okay, mantap. dan seperti biasa di sini gue bakal sharing dan gue bakal membagikan kalian untuk tips dan triknya nih mengenai info slot gacor pula sop dan juga bocoran slot gacor hari ini dengan bawa modal receh ya karena emang sini gue bermain dengan bawa modal 40ribuan aja nih ya kita lihat aja mudah-mudahan ya hari ini hari keberuntungan gue untuk dapetin cuan ya kan tipis-tipis aja nggak masalah ya usia yang penting gue bisa dapetin profit gue bisa WD juga nih ya oke lanjut lagi sayang Oke. Okay. Gaskan gaskan dulu. Please, kasih lagi dong. Oke, okay. 115.000 lumayan lah ya guys ya. bisa manjang juga buat nyambol di uh, skin selanjutnya nih ya. Oke. Okay. Pastinya buat kalian yang lagi nonton video ini, gue juga mau ngasih tahu dulu untuk disclaimernya ya. Oke, okay, pokoknya jadikan tontonan ini sebagai hiburan semata, tidak untuk ditiru dan hanya untuk usia 18 tahun ke atas. Jadi bagi kalian nih mungkin yang belum cukup umur ya berharap skip aja videonya apabila lewat di beranda kalian. Dan bagi kalian nih mungkin yang sudah terlanjur atau yang sudah terjun di dunia perselotan ini ya silahkan aja kalau kalian mau main ya bebas-bebas aja dan paling penting di sini gua bakal ngasih tahu nih dimana tempat bermain yang aman dan terpercaya ya tentunya ini situs rekomen banget buat kalian para slotermania mania nih ya oke okay. langsung aja ya di sini gua bermain di situs permen 138 gajah makan permen gacormen ya mudah-mudahan sesuai dengan namanya gacor gacormen ya oke okay. Dan hasilnya dapetin yang manis-manis nih ya seperti permen 138 Dan buat kalian yang mau join di permen 138 ini linknya udah ada di pin komentar jadi tinggal kalian klik aja langsung join sekarang juga nih ya Nggak perlu pakai lama-lama langsung subscribe, subscribe aja ya Oh Dapat lagi di putaran ini, dan juga 2400 USD ya. Oke, kita pantau dari sini. Semoga pola-pola gue di sini bisa bawa hoki buat kalian, para swatermanya. Dan semoga apa yang gue sampaikan, dukung juga bisa bermanfaat ya. Pastinya jangan lupa juga untuk dibantu support channel ini ya, dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya nih agar channel gue semakin berkembang, semakin maju dan biar gue lebih semangat lagi bikin video terbaru ya untuk menghibur para slowternannya dan para ngamen-ngamen gue nih ya oke okay, keren banget kasih petirnya dulu dong uus hmm, Mam, Mam gak tuh meledak-meledak deh us ayo lagi like lagi dong, aduh 22.000 dikali 14 lumayan 310.000 sensasional nggak tuh ya per men satu tiga oke okay, ya lumayan lah, oke okay, dan pastinya kalian jangan lupa untuk aktifin notifikasi lonceng ya agar kalian dapetin notif dari gue terus dan pastinya gue juga bakal sharing ke kalian tentang info pola gacor olimpus hari ini. Dan slot gacor hari ini ya khususnya buat kalian yang suka main modal ini ya, ini gue bakal sharing setiap hari jadi nggak usah khawatir. Oke, okay, kalian bakalan dapetin terus info-info tentang slot gacornya dari channel gue ini ya. Ayo dong, nice lagi ungunya boleh. Aduh, ini cangkirnya dapet, mama enggak tuh meledak meledak. Uh. Oke okay, luar biasa keren adi sensasional 568.000 yang gue dapatkan di sini dan total yang gue dapatkan di sini aduh alhasil lumayan sekali ya bestie Pokoknya kalian jangan sampai ketinggalan info-info dari gue di sini. ya seputar video short gacor yang mungkin bisa bantu kalian untuk dapetin cuan-cuannya dong. Ya dan nggak butuh waktu lama lagi Gue mending mau langsung sikat aja Gue mau langsung cabut dan menikmati hasil Dari permainan ini ya Tapi sebelumnya gue mau kasih pantun Buat kalian yang sudah support ya Sebagai pemanis ya Sebelumnya di video kali ini Berenang sambil makan permen cake Beneran lebih cuan Disini men tentunya di permen 138 Gajah makan permen gacor men Oke okay ya Mungkin seikan aja video gue ini, karena gue udah dapet cuan. jadi gue izin pamit dulu ya, semoga terhibur, semoga kalian enjoy juga, oke? Okay? Salam so, nasional bye!